Jangan lupa, tuan-tuan ada apa-apa. Subscribe dulu, nak no, ya, bih. Kalau nak gelih, animasi kita, ha, serunya. Abieh mah raja seramu abieh Sabak lah juga katore jatih ni ga Dokwano masih nak murid Muruk baik jauh main lawa Amor lah juga istri bini abieh Abieh lah juga suami untuk lelaki adik Bapak Abieh buat perangan gitu Abieh mah raja seramu abieh Tidak tua Menteri maya Nila juga bagaiku tahu pi pangah wanab suku para kamu malunya aku makajal sekalau menikah dengan kamu menjadikan istriku siapa kena aku pecihaluka dengan tuam trisidewi siapa tuam trisidewi mata tak napo nyocorek para kedai kamu bilena, benuh, maso tak sodok bilena ambel bendo masa dulu tak kalau mulo masa diodo ambel ketok kira masa jadi ubu mulo Abe kiau jadi bulu nih, adik saya sungguhlah pada di abe kamu tidak tuan terima yang ora. Mujarang lagi abang para kerja Sekarang ini aku sudah tahu doh, pai antau mau. Aku tahu kamu niscapodio tuan terima yang ora. <tuh> abe kamu yanggilah juga abe baki usaha satu kalau mulu adik kaso kecil Abi, abe jangi, abe jangi, abe siamu tidak tuan menerima yang murah. Mu jangan tubuh para karyaku. nih pokalimu bejibin para karyaku. Aku, aku bejibin dari kamu tuan menerima yang murah. Jangi abe siamu, lah juga dia Abi. Noni lah juga. Abi saya sungguh pada dia abe siamu. Kita tosodul sini lah Abi le kabusanga. Kita lagi, tepatlah juga istana negeri Ade Tidak sini ya, tempat orang kaya Keluarga adik buka kak oke orang kaya juga Maka abis kita pergi, tidak Tuan Petri Mayimora Aku menyisah dari doh Aku buat doli kepada adik aku Tuan Petri Istri Dewi Aku tahu kamu Tuan Petri Mayimora Kamu asal ruto kalau mulu kamu bukitlah juga atau mana siapa biasa Abang mengajak dengan kamu, Abang. Nyanyi yang bersebut, Abang. Betullah juga adik saya ke Abang. Betullah juga adik cinta kepada dia, Abang. Tidak, Tuan Menteri Mahimora. Kamu balilah juga tepat dulu, asal dulu tak kalah mula. Kamu, Tuan Menteri Mahimora. Asal dulu, asal silah di kamu ni. Bukillah kata manasyo biasa. Kamu, hatu, jemalai potong mahu. Kamu balik, tepat asal dulu tak kalau mula. Bukil, Tuan Menteri Mahimora nyanyi ampe nyanyi ampe sekamu lagi ni itu orang yang menghara mau tunjuk rupa kamu yang yes, sebenar aku nak tengok klik rupa kamu yang yes, sebenar mau tunjuk aku tahu doh kamu nih bukan rupa nih kamu ada rupa lah juga asal lu kalau belum mau tunjuk juga ampe mengajar sekamu berapa kali adik rayu pulang dia ampe tak dengar ampe nak tengok kau rupa ada sebenar Aku nak li, aku nak li kau am terima hai aku nak li inilah juga Abu padi sna selamat tinggal dan juga abis misalnya aku buat istri Jemale malah boto mah wajar juga bagi aku tahu Sahabat aku nikah kawin dengan Jemalai Sahabatlah picik aku bercigaruhkan dengan adik aku tuam Menteri Cidewi Aku lupa pada kerumur tanggung hidup Setiap hari ini aku nak balik di dalam lagi Kuala Dua Manalah cukup adik aku tuam Menteri Cidewi Maklumlah saja aku dengan dia ni Dapat anak-anak, dapat cucu, dapat keluarga Dapat sama juga itu Cukup dekat senil maka dia tidur di Jumali baso. Adik tuam trit tidak wadi abai sudah menyesat adik. Maka maka jauh sama soge. Ah baliklah juga di tempat asal luto kalau mulo. Maka kini tidur jua mani pasos rimul Berkasih saya lah juga dengan keluarga Berkasi saya juga dengan anak baru Anak lama anak kasih saya cinta menyito Di dalam kapur banan negeri dalam seluruh tanah jauh Amorlah juga raja muda lak semangat Siapunya beruk di amor sore Sebab abang amo meraja seramu duduk di dalam sana Maka kena tidur juga tapi aku kusim punyikata lah juga kau bangi habis kayak jelatu, tak tahu kau hulu, tak tahu kau saya kau bapak jenis yang paling gana dia mengucap dari kapur bandar negeri gua cakawasai lah juga istana hari mau no kita tengok kelih dengan ayok peremen dengan jaga ulama aku hari ini serabuk beruk dulu kalau aku mau itu gitu aku aku no mau tanya aku boleh kalau tidak aku mau pergi belahwe Pengasuh itu, Pak Dogo, pengasuh. Patik semua, tuanku raja mudolak semano. Kau tuanku nampak gaduh. Selama kini tuanku tak gaduh begini. Dengan pucak wajah muruk, Arno Masih. Bapak tuanku raja mudolak semangat. Pengasuh itu, Pak Dogo, pengasuh. Kalau setahun ini, nampak kami kena gila juga kejauh sendiri. Kami kena pergi aja kok bunuh serigi pengasuh itu hobo dogo sapo dia tuhiku nak bunuh saya koyak aja kok pada dipati oleh tuhobo dogo buruk baik cemerwah patik nas mengutuk dalai berkata dewa saat itu nas mengutuk dalai kata kata patik dewa saat tinggal tuhiku nak bunuh sapo tuh raja muda begini pengasuh itu hobo dogo kami nak no bunuh aja kok saya kopi netajinya paling Jiwa dua nado muncar di kawasan di negara kuar dua, tu aku raja mudo. Tak sebunuh nak tu aku. Soalnya anak cing pribadu ni, dia pati bunuh segi. Tuana mau bunuh. pati bunuhku. Pati aso kalau kelay bunuh tak abih makrit, abih makisu. Tu aku tak sebunuh singa. Tu aku baliklah bersama, hidup senilini bersama lagi gue abai tu aku makajus kamu, muka dia baru balik, tu aku. Soalnya Jin, soalnya Jin suruh patik Baiklah juga, aku orang suruh pok dokong Jin ni kata Jin jauh-jauh Bukailah kata Jin tubik di dalam gua, tidur ada bukit, tidur Jin ni Jin kau seh, ibarat kata dia dalam rumah tu lho aku nak panggil sahih dengan woyoh lah Orang okay, lain itu boleh bunuh Jin oh yang ngasai eh, bakal libur no?